wabarakatuh kembali lagi di channel Muhammad turiano oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara top up flash lewat handphone ya guys oke langsung aja semak videonya berikut ini flash merupakan salah satu kartu transaksi multifungsi yang untuk menggunakannya kamu perlu saldo yang cukup untuk itu kamu harus mengetahui cara top up flash untuk memudahkan segala aktivitas Kartu flash menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification yang diluncurkan oleh Bank BCA Kartu ini bisa kamu gunakan untuk berbagai macam kebutuhan mulai dari bayar tol, belanja, isi bensin hingga membayar parkir Kartu ini digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran karena dilakukan secara non tunai agar bisa selalu digunakan kamu perlu mengetahui cara mengisi saldo kartu flash ini untuk mengisi ulang saldonya, salah satunya kamu bisa melakukan lewat mobile BCA. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan bisa kamu lakukan di mana saja, akan tetapi kamu harus memastikan terlebih dahulu bahwa HP kamu memiliki fitur NFC. Berikut cara lengkapnya: pertama, buka aplikasi MBCA, lalu pilih MBCA. Kemudian masukkan password MBCA Setelah berhasil masuk, pilih menu flash Terus tempelkan kartu flash di tempat NFC handphone Lalu pilih top up flash Pilih atau masukkan jumlah nominal yang ingin kamu isi Klik tombol OK Masukkan pin BCA Tempelkan kembali kartu flash ke NFC dan hingga tunggu proses selesai jika transaksi sudah selesai saldo flash akan terupdate sesuai dengan nominal yang diinginkan dan video kali ini semoga bermanfaat buat teman, -teman. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh